Hai, kembali lagi kita ngopi coding pemula Indonesia. Oke, tanpa banyak materi, saya hanya menjelaskan bagian codingnya saja. Saya anggap kalian sudah memahami fungsi dari bahasa pemrograman Dart dan kalian juga harus sudah menginstal Visual Studio Code-nya sebagai editor dan menginstal nya Ini saya nggak akan jelaskan lagi. Oke, langsung saja kalian sudah penasaran dengan codingnya, maka akan saya buka bagian. Saya memiliki beberapa materi, jadi nanti kalian juga harus mengikuti folder ini. Dan nanti di setiap folder memiliki beberapa materi untuk codingnya. Oke, lanjut aja langsung. Kita ke hello. Baik, ini codingnya. Nah, cukup sederhana kan? Kita lihat. Saya akan menjelaskan bagian codingnya dulu supaya nanti kalian mengikuti tutorial ini kalian paham dan tidak seperti tukang seperti tukang ketik ya. <SILENCIO> Oke saya akan jelaskan dulu codingnya. Kalau kalian yang sudah paham dengan penggodingan bolehlah ikuti eh, langsung aja ketik codingnya. Dan kalian yang masih pemula ini di sini saya akan jelaskan juga. Awalnya kita membuat sebuah sarangnya dulu. Sarangnya apa? Sarangnya itu adalah void mine. Void mine. Setelah void mine, itu kita nanti buat bodinya, yaitu kurung-kurawal. Jangan lupa tutupnya. Setelah itu, barulah kita membuat Perintahnya, paham ya? Oke. Itu udah paham. Oke, langsung aja kita nginget. Buka Visual Studio Code-nya, nih. Buka Visual Studio Code-nya, Code e, lalu open folder. Karena kan kita nanti ada banyak subbab itu, maka kita buat foldernya semua kita buat folder utamanya dulu ya ini kita saya buat foldernya new folder nama foldernya contohnya dark ya belajar jangan pakai spasi ya pakai underscore dilihat Nih, oke lalu select setelah jadi maka nih tekan nih yes. maka akan disajikan oleh Visual Studio Code-nya seperti ini ada nama folder kita ya Setelah jadi kita akan mau buat subbob-nya tuh masing-masing kayak yang ini punya saya tuh soalnya di sini agak berat ya ada bagian pengenalan dulu kita ya pengenalan pengenalan kita kena free kita sudah siap. Lalu, di dalam folder ini, kita mau buat file Hello World yang tadi, klik kanan, new file, Kita pelajaran pertama nih, Hello World, .dark. Nah, jangan lupa titik dark-nya kalau nggak, nanti nggak akan kebaca sebagai file dark. Nah, itu oke. Okay. Nah, buat kalian yang belum menginstall Visual Studio Code-nya, kalian bisa langsung bermain di web browser tukaan kalian. Misalnya saya ketik di Google ini, DartPad. Oke, ini DartPad. Kalau tekan Enter, maka akan di, ada di ujung sini, bagian awal aja ya. Klik klik klik. Oke, maka akan muncul ini. Kalian bisa bermain di sini. Kalau udah ada bodinya, hapus aja tuh. Ya. Selamat mengcoding. Tapi untuk ke video berikutnya, saya nggak akan menggunakan ini lagi. Kalian harus berusaha bisa menginstal Visual Studio Code-nya. Di deskripsi sudah saya kasih link untuk penginstalan Visual Studio Code. -nya ini lanjut kita ke coding ya ini supaya kalian tidak seperti tukang ketik yang saya bilang tadi maka sini saya akan memperkuatkan nah supaya kalian nggak ikuti punya saya aja nih. nah di sini kan ada buat sarangnya dulu tadi ya buat sarangnya dulu Pertama white mine main lalu kurung kurawal bodinya jangan lupa tutupnya ya lalu nanti ada poin nah kita buat point mark tanpa ada point main maka ini tidak akan terbaca ini point mind lalu body kurung kurung kurawal oke jadi nah ini ini adalah bentuk dari Sarang, start fight, main. Lalu body, di dalam body, di tengah. Kita buat perintahnya. Perintahnya tadi apa? Perintah. Dalam burung dalam Sudah? Lalu karena yang kita buat adalah sebuah teks, itu harus ada tanda petik satu dua kali. Awal dan ujungnya. Apa yang kita buat teksnya? Teksnya adalah "Halo". Boleh kata-kata yang lain juga ya. Setelah selesai satu baris, maka jangan lupa selalu wajib tambah titik koma di setiap ujung baris. Jika sudah siap, maka kita Save biasa kontrol tambah E apa tandanya ini ada titik ini jika kita ketik jika kita save maka akan hilang nih ya. file save kita lihat hilangkan titiknya oke okay. kita boleh langsung memanggil file tadi nah, mana cara memanggil filenya ini saya itu kalian bisa menggunakan terminal ada banyak cara ya cuman saya menjelaskan bagian visual studio terminal new terminal tunggu hingga muncul direktori ini eh namun di sini kita nggak akan bisa langsung memanggil filenya sebab file kita berada di folder yang lain lagi yaitu di folder pengenalan di dalamnya lagi jadi kita panggil dulu foldernya di jadi pengenalan. Jika sudah benar, maka akan ditambahkan direktorinya di sini. Tadi awalnya kan cuma ini aja nih. Start belajar, lalu ditambahi oleh folder yang kita panggil. Setelah ini, filenya boleh kita panggil karena filenya sudah berada, eh karena foldernya sudah kita panggil file filenya berada di folder pengenalan ini. Bagaimana cara filenya? Ketik dart, lalu nama file. File saya tadi 01-file. Mungkin punya kalian beda nama filenya ya. Jadi ikuti punya kalian saja. Jika sudah yakin benar, maka tekan. Okay. Punya saya berhasil ya nah jika punya kalian belum berhasil dan memunculkan tebak jangan panik jangan panik ini misalnya saya buat salah nih namanya nih saya ganti nih ini saya kurang ini L nya itu kan salah itu namanya saya tekan saya akan memunculkan tebak error when reading 01 satu bla bla bla bla itu artinya file ini tidak ditemukan karena apa ya memang file ini nggak ada di sini yang ada pakai l dianya oke okay. begitu kalian yang menggunakan darted bagaimana harusnya bisa juga ya ini saya tes ya tes Bodinya ya. Ini saya nggak akan menjelaskan lagi karena kan udah saya jelaskan jauh. Karena saya ketik, saya ter. Jangan lupa titik koma setelah ujung baru. Klik kran. Wow, sama ya. Sudah bisa juga. Oke, okay, baik dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sajikan di video berikutnya. Jadi kalian jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan materi ini. Di sini akan saya kasih. Oke, banyak. Sekian dan terima kasih. Salam ngopi, coding, pemula Indonesia.